Allah adalah baik dan penuh rahmat. Masmur 34 ayat 9, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Masmur 52 ayat 11, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Masmur 73 ayat 1, Masmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Masmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-turun. Masmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masmur 119 ayat 68 Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Masmur 135 ayat 3 Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Masmur 145 ayat 9 Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.